Assalamualaikum semua, kali ini membuat sayur daun kelor Sayur daun kelor ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Yang pertama, kaya akan antioksidan, membantu menurunkan kadar gula darah Membantu meredakan peradangan, menurunkan kolesterol, dan lain-lain Yuk lihat video berikut, jangan lupa subscribe sebelum kita masak daun kelornya kita petik dulu ya nah ini untuk bumbu daun kelornya ada bawang putih 2 siung ada bawang merah pencur, 2 pasir, dan garam semua bahan kita potong dulu ya selain gula bahasa dan garam. Setelah air mendidih kita masukkan wortel, bawang putih, bawang merah dan kencur. Nah, ini wortel sudah matang, kita masukkan daun selor. Kita tunggu hingga matang Terakhir kita masukkan garam dan gula pasir Akhirnya sayur dan kelar sudah jadi Saatnya kita masak ke dalam wadah Untuk makan siang Selamat mencoba Sayur daun kared terjadi. rasanya sangat lezat sekali. Coba pencoba. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.